Oke okay, yuk langsung saja yang pertama kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu Nah untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur di dalam larasnya ya sahabat bedelar Kemudian untuk tabung senapan angin ini berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm yang terbuat dari bahan kuningan pilihan Nah untuk sistem pengisian angin senapan ini Menggunakan sistem pompa tangan Ataupun biasa disebut dengan uklik Yang minimal pompanya 7 kali Dan maksimalnya sampai dengan 20 kali pompa Yang mampu menghasilkan uji power Sekitar 650 fps Kemudian senapan angin ini juga sudah Dilengkapi dengan dua visir Yang terletak di bagian belakang dan di Ujung laras ya sahabat bediler Nah visir ini bisa diatur Sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan tingkat keakuratan bisa mencapai dengan jarak 20-30 meter ya sahabat bediler Kemudian untuk grendel senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan Nah grendel ini tempat memasukkannya mimis ya sahabat bediler dan untuk popor senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh, nah varian dari popor senapan angin ini yaitu full coklat ya sahabat beda, jadi ada sedikit klasik-klasiknya gitu nah dan juga popor ini juga sudah dilengkapi dengan bantalan penyangga bahu ya sahabat beda jadi bantalan ini memang dirancang secara khusus agar memberikan kenyamanan ketika sahabat Bedir sedang berburu ya langsung saja kita lanjut untuk uji akurasi dari senapan angin ini nah untuk uji akurasinya nantinya akan langsung diuji oleh teman saya yang sudah berada di area order dan seperti apa hasilnya yuk langsung saja kita simak video berikut ini oke sahabat Bedir kita akan tes uji akurasi senapan Sabusen 2565 tasik coklat krom kita langsung saja tes dan kali ini saya memakai Mimis Superdome ini yang berukuran 4,5 mm oke sebelum kita tes uja krusnya kita pembat terlebih dahulu sebanyak 4 kali oke kita lanjut tes uja buka terlebih dahulu kita tarik jendelnya kita masukkan minusnya lalu kita dorong kunci kita bibik satu dua tiga nah seperti itu ya sebelum untuk kita akurasinya dan video selanjutnya akan ditersikan oleh Teman saya dan lanjut saja ke ruang indoor. Nah itu tadi ya sahabat bediler untuk uji akurasi dari senapan angin sub fusion 2565 klasik coklat chrome yang luar biasa mantap ya sahabat Beddler dengan jarak tembak sekitar 40 meter yang tepat sasaran Dan yang ketiga langsung saja saya akan memadukan beberapa aksesoris tambahan untuk senapan angin sub fusion 2565 klasik coklat chrome Nah untuk aksesoris yang pertama yaitu ada laserskop hijau, nah laserskop ini sangat membantu sahabat pediler saat berburu di waktu malam hari ataupun sore hari dengan jarak jangkauan sekitar 70 sampai dengan 100 meter ya sahabat pediler. kemudian untuk aksesoris yang kedua yaitu ada teleskop basnel 39x40EG nah teleskop ini juga sangat membantu sahabat pediler dalam membidik sasaran dengan jarak jauh sekisar 30 sampai 40 meter ya sahabat berdiri dan juga teleskop ini sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin mulai dari SAP, PCP dan juga Gajelup oke untuk Uh, aksesoris tambahan yang ketiga yaitu ada Mimis Jawara GR12 Nah Mimis ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil sedang maupun besar Sekali tembakan pun langsung mematikan ya sahabat bediler Nah yang terakhir untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.100.000 Sahabat Bedirar sudah mendapatkan senapan angin sekeren ini ya sahabat Bedirar Nah dengan harga segitu sahabat Bedirar juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan Seperti Mimis Tester Nah dari kami hanya menyediakan satu bungkus bonus Mimis Tester ya sahabat Bedirar apabila dirasa kurang dengan jumlahnya sahabat pediler bisa langsung order di admin Jaya Airlvo karena dari kami juga menyediakan beberapa varian minis ya sahabat pediler. Kemudian untuk bonus perlengkapan yang kedua yaitu ada tali sandang. Nah, tali sandangnya terdapat tulisan Fusion ya sahabat pediler. Jadi tali sandang ini sangat membantu sahabat pediler dalam membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu. Kemudian bonus yang ketiga ada peredam standar. Nah peredam standar ini sangat membantu meredamkan suara, mensenyapkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin. Dan yang terakhir yaitu ada STKS surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah oke untuk harganya sendiri juga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya sahabat bediler dan sahabat video yang ingin tahu harga secara full setnya bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler oke mungkin itu saja untuk ulasan senapan angin Fusion 2565 klasik coklat Chrome. mungkin senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat pediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas